Pemiksa, atifis pasmura, yang hidup di Pecu atau yang hidup di rantau, ada yang aksi di pupuk -pupuk. Terima kasih.